Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di lokasi testimoni pupuk organik eco farming di desa uh, Mentik, cintamani Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Ini saya langsung berhadapan dengan Pak Jenal sebagai petani yang uh, menggunakan pupuk eco farming. Ini saya akan tanya langsung ke Pak di mana perbedaannya dengan pupuk eco farming yang telah disemprotkan atau digunakan di area bapak? gimana Pak? saya ini mengalami takjub lah sangat bagus dan luar biasa ya. dari hasil dari pupuk ekoparmi ini. ya saya baru pertama kali ini itu baratnya melihat pupuk daya kerjanya itu bisa meng ya. mengalami kan bumi terus membaguskan tumbuhan oh, ya. tanaman gitu ini bapak dan, bapak semuanya lokasi ini pakai ekoparmi semua enggak ini lokasi satu kotak ini. untuk aplikasi perbandingan. Ini ekoparming semua. Tapi hmm. yang di bawah nggak ya? Yang di bawah pakai unsur kimia. Oh, Itu sengaja ya. supaya ada perbandingan hmm. perbedaan antar kimia hmm. dan alami hmm. gitu. Coba lihat ini yang, yang ekoparming di di lihatkan semua ini. Yang pakai Ekoparming. Hmm. Yang atas ya? Ini yang pakai ekoparming iya. Ekoparming semua ya? Iya. Untuk yang di bawah yang tidak menggunakan pupuk uh, organik ekoparming seperti apa? Yeah. <coughs> ini yang tidak menggunakan pupuk Eko Parming, eh, dan ekoparming, ini murni pakai pupuk kimia ya, atau ya, menumpuk urea kimia lah, Dia sangat berbeda sekali dengan yang menggunakan pupuk ekoparming, lihat yes. itu tanamannya yang ini biasa. pakai kimia ini, Kimia ya. ini iya, dengan ini, kimia ini. penanaman yang sama ya, buah itu, buah hmm. aja begitu tuh, waktu, hmm. waktu tanamnya sama ini ya, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, Ternyata pupuk sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, tanaman sama, sama, yeah. hmm. uh, Tahunan sama, semuanya pakai kimia semua ini ya, ini banyak yang mulai pada layu nah ini yang yang, yang, yang pakai uh, organic farming seger-seger semua ya mantap ini luar biasa ini uh, lihat sendiri ini bukti nyata tuh lihat bunganya sudah sangat tumbuh lebat sekali berbeda dengan yang ini yang di bawah ya nah, ini benar-benar ini ternyata ini bukan rekayasa lagi iya. yang terjadi di daerah Bumi jawa kebuatan tegal. Nah, demplot yang pertama ini untuk tanaman capek luar biasa. Salam, makmur. Subur, makmur. Salam <laughs> subur, petani. petani makmur. Lahan subur petani makmur. Koberkah? Noriba. Salam eco Lahan subur petani makmur. Lahan subur petani makmur. luar biasa luar biasa.